lagi teman-teman, ini tempatnya nih, mantap, sangat besar teman-teman. nih, kita mau angkat lagi ini bagang, tuh banyak sampahnya sudah. ini beda lagi punya nih, tuh yang punya teman. kita lihat apakah di Lampahnya he. Ikan main Itu, sana itu ada ikan, ikan mati Kita lihat isinya teman teman Wah, Ikannya sudah pada mati Itu ada julung-julung tuh Wah ada udang teman, teman Udang bintik Nah umpan umpan mantap Nah, apa isinya? uh sampahnya. Ternyata ada gerombolan ikan bete-bete. Nah, uff, banyak yang tumbuh. No. Tuh ada kenapa itu? Banyak ternyata. Campuran oh, ikan kenjiti. Uh harga MG teman-teman. Besarnya MG-nya. Hmm. Banyak ikannya. Oh itu gerombolan ikan tuh. Dekat, wah, oh, mg besar, wah, banyaknya gerombolan ikan, Besarnya itu kakak merah, itu nah, oke, Ikan bete-bete Trakulu nung ikan uh. Nah, kami ikannya ngumpul sudah. Uh, ada image-nya uh. Mantap pokoknya Ini semalam aja nih. Ada kerapu juga itu. Hmm, hmm. Semalam aja, aja nih. Semalam aja kita, lah teman. Hampir satu peti. besarnya itu kakapet. Ikannya mau dimasukkan ke perahu teman. -teman. Kita lihat ikannya itu oh, ada merahnya teman, teman. Semalam aja ini lumayan dapat sih Yang paling banyak ini ikan nanung gerombolan ikan bete-bete, bete-bete lumut paling banyak teman. -teman. Eh, eh, ini. Oh, kakapnya besar betul. Jelas itu kalau kena pancing itu tarikannya tuh ber... turunkan kah? Hmm. Oh, kita mau lihat ikannya mau dimasukkan ke perahu. Nah. Hai, hai, hai, hai, teman Pokoknya campur campur hai, hai, Itu pancangannya masih seperti yang sama itu. Ada hai, hai, kiri kanan hai, nah, baru ada hai, hai, pinggir sana Itu ikannya itu hai, hai, Nah uh. Hmm Oh ada MG teman-teman Tuh MG besarnya ikan putih wow. Satu tangguan pertama Segini Nih tangguan kedua hmm, Tangguan kedua teman, teman Kita lihat lagi Tuh Pokoknya yang menguasai ini ikan-kanan Ikan lumut ini yang ketiga langsung mau ditumpah oh mau ditangguk juga ini hmm. ada ikan apa itu? ikan pedang tiga tangkukan. Alhamdulillah lumayan teman, teman Dapatnya Ada MG Ikan putih Kerapu Sama dikuasai sama si bete-bete Oke okay. Ini cuaca nih agak buruk Ombak oh lumayan besar ini Oke okay, teman-teman mau dipasang lagi nih Pasang ulang Supaya besok malam Nanti malam ada lagi ikannya makan mantap pokoknya hasilnya tuh, maksudnya di depan perahu tuh oke teman-teman mungkin sekian dulu kita pengangkatan bajang hari ini Alhamdulillah, gak boncos <tuh> jangan lupa dukung celu. terus channel Abang R dengan cara like, comment share, dan subscribe